Halo semuanya, Gojek di Jakarta Salam satu aspal Dengarkan ya uh, Kopdar online kali ini Bersama Pak Anji. Dengarkan uh, Cerita Pak Anji sekarang Oke okay? Estimasi waktu pendara Pak Estimasi waktu pengantaran order yang ada di aplikasi ini uh, Dengan pelanggan ini berdekatan Jadi bukan yang terus ke utara Atau terus ke selatan Enggak satu arah, waktunya pun berdekatan. Gitu, nah yang ketiga, teman-teman di sini belum melakukan penggeseran uh, mulai tombol pengantaran. Nah, pertanyaannya tuh simple, ya kan? tadi saya juga baca gimana dengan resto-resto yang cepat saji. Dengan begitu pasti akan tidak ada kendala, tapi bagaimana dengan resto-resto yang tidak cepat saji? Kayak SS, Mijak, coan, yang antreannya terlalu banyak, panjang gitu ya itu gimana Pak nasibnya ya kalau itu tidak masuk tiga kriteria itu tidak akan masuk ke teman-teman jadi aman-aman aja fine-fine aja ya kasih, nah lalu kenapa yang apa dihitungnya kenapa bukan dari Resto satu ke, ke titik B apa ke titik A lalu dari Resto 1 ke titik B enggak tapi ditutupnya dari Resto 1 ke titik A lalu dari titik A ke titik B karena ini memang modelannya searah Seandainya peserta itu berdekatan juga, jadi ya kita kasih tambahan untuk upiahnya, oke, okay? nah tetapi yang kita berikan adalah satu, poinnya menjadi 300, 90 lagi, kayak gitu loh teman-teman. Nah, yang kedua, saya nyampein juga kepada teman-teman mengenai swadaya. Kita tunggu sampai tanggal apa? Sampai tanggal 28 Februari. Ya, teman-teman sudah ikuti semua persyaratannya untuk mendapatkan Lucky Draw. Yang seperti handphone atau terus apa? Lalu yang kedua uh, uh, powerbank, atau tumbler atau notebook atau kaosnya, nah itu kita tunggu dari tanggal apa sampai tanggal 28 teman-teman ini pada pada sudah memulai syarat turut salah satu syaratnya yaitu ini mengikuti uh, kopdar ya baik apa entah itu online maupun offline ini kita melakukan kopdar online ini teman-teman sudah berikut satu syarat untuk mengikuti uh, apa, kopdar ini oke, nah terus yang kedua teman-teman juga diminta untuk menyelesaikan oh. salah satu tips pintar Ya, untuk uh, pelayanan uh, pelayanan teman-teman ke pelanggan itu diselesaikan dulu, dibaca di, di, di aplikasi Google teman itu ada yang dibaca Oke, okay. nah itu selesaikan. Nah, yang ketiga, melakukan uh, uh, pembelanjaan di swadaya, apa uh, maintenance seperti bengkel dan lain-lain. Nah, itu juga apa, uh, uh, bisa bisa bisa bisa, bisa ditemenangkan semua. Nah, itu aja sih yang ingin saya sampaikan. Oke, okay. nah. Uh, Dalam okay, saya udah baca tolong apa, uh, kalau jadi juga cukup banyak, dan ya, sudah saya, apa, sudah perlu saya jinak. Intinya sama ya, oke, okay, saya samping dulu teman-teman, semua teman-teman ingin happy, sama kita juga pingin. Ada yang nulis enak zamannya Pak Nadim, ada yang nulis enak zamannya ini, enak zamannya itu. Yeah. Semua pasti akan namanya juga ini pasti akan dielak enak gitu. Tapi ya terus nggak semestinya juga kita terus langsung berkata-kata yang kasar lah, memocokan lah, bahkan ada yang bersihjokan lah atau gimana kayak kok oh kayaknya eh, belum semuanya ini tentu bisa terjadi gitu kan? kan? kita lihat dulu apa sih yang bikin dilakukan bersama gojek tindakan, tindakan apa yang dilakukan gojek ketika ketika orderan orderan mulai menurun? Bukan menyalahkan mahasiswa, bukan. Tadi ada nulis jangan mahasiswa yang salah bukan. Saat uhm. uh. ini kondisinya memang lagi liburan mahasiswa. Yang mana Jogja adalah kota pelajar. Oke. Yang kedua Jogja juga kota pariwisata. ketika kita apa, menteri ini lagi ada apa, lagi lagi apa benar-benar lagi pada musim libur, ya otomatis orderan akan turun. Nah strategi apa yang dilakukan oleh Jogja untuk mengantisipasi supaya orderan ini bisa tetap stabil? Ya tadi dia bisa jelaskan sama mbak Rusia, ya kan? Di situ dijelaskan uh, adanya orderan boleh hemat, yang harusnya mereka membayar 12.000 ribu, kita berapa mereka membayar delapan ribu rupiah? Ada diskon promo rp ribu rupiah lumayan turun. dibandingin lagi sama teman-teman, gimana dengan si kuning? Ya kan? Strategi si kuning melakukan yang namanya seperti di sosial sampai turun ke jalan bawa bawa poster tulis harga sejat-sejatnya, kan? oke? Eh? Ini juga nggak bisa gitu loh, ya. kalau mau ngebandingin, dicek juga dong, Betul, loh. gimana cari kinerja cara kinerjanya Satgasnya kita dengan Satgasnya Sibuni, gimana kalau terjadi laka, mereka ada ambulan apa enggak, gitu. terus kantornya gede apa enggak, itu juga kita, itu juga bisa kita sampaikan dong, jangan cuma nyampein masalah orderan-orderan aja, dibanding-banding, ya. tapi ketika terjadi laka, terus kita terus nggak apa gak ada yang namanya apa nggak nam, uh, ada yang namanya uh, apa perhatian tetap kita perhatian loh, ya. oke okay. nah uh, ini sudah jam 17.33, kalian apa, sebentar lagi mungkin waktunya acara magrib saya juga nggak mau diganggu aktivitas teman-teman tapi silakan kalau teman-teman ingin ngobrol banyak sama saya saya selalu welcome di kantor boleh ya. Kalau teman-teman tahu nomor saya silahkan telepon saya ya. Kita cek di sini ada Pak P, ada Mas Satrio, ada Mas Toni, ada Pak Leo dari sisi Satgas. Kalau teman-teman ingin ngomong sama teman-teman di -teman, kori atau Satgas, bahkan nanti kalau ada juga uh, Mas Rahmat juga ada gitu loh. Atau teman-teman ingin ngomong sama apa ingin ngomong sama Mas Polis atau Mbak Lucia, Mas Wahyudi, uh, Mbak Lina Pak sampai Mas Cepikat atau Pak Adi ya kita ada. Kita discuss di sini boleh gitu loh. Tapi kembali lagi, tolong dalam hal berdiskusi, ya kita harus bisa mengontrol gitu. Oke, kontrol apa? Kontrol untuk apa? berbicara supaya tidak tidak emosi. Terus yang kedua, tidak penas. Gitu ya. Yang ketiga, apa, menggunakan bahasa yang sopan gitu kan. Jadi kita juga enak untuk ngobrol ya, jadi gitu Nah, itu aja yang saya kepada teman-teman Terima kasih teman-teman yang sudah join Kopdar hari ini Kalau Mas David masih ada di sini, saya tunggu Mas David besok dicator Kalau memang ingin ngobrol karena Mas David cukup kasar Ngomongnya tadi saya baca, Mas David, Om Tadeanus ya Silakan kalau mau ketemu sama saya, boleh ya Kita nanti ngobrol sama Tim Satgas juga Anda juga berbicara kasar di di grup ini Oke teman-teman yang ingin menulis apa yang apa saya juga minta apa isi kolom apa survei ini sudah saya isi di kolom chat silahkan klik di survei ini uh, isi aja apa tempat uh, penyebab dari adalah order gabungan pelaksana penyebabnya adalah anji lokasinya di kota di apa lokasi di banat belum berada dan pura online Oke, okay. habis itu isi semua apa yang teman-teman sampaikan oke okay. itu aja dari saya sebentar saya cek mas itu masih ada nggak kan? Halo Mas David, silakan Mas David masih ada, oh ternyata ada Mas David paling tinggal. Mas David kalau ada suara saya silakan besok saya tunggu datang di kantor, kita ketemu buku bersantai aja mas. Saya ingin tahu kenapa Mas David kata-kata itu. Oke, okay. uh, sehat selalu buat teman-teman dan... Semoga rezeki teman-teman dilancarkan, tidak ya, hanya dari gojek aja, tapi dari dari luar gojek juga ada rezeki ya. Karena yang, yang ngatur rezeki itu juga bukan kita, tapi luar sudah ngatur, cuma cara-cara berbeda-beda. Oke, okay. uh, yang ketiga saat ini hujan, hati-hati apabila teman-teman lagi mendapatkan orderan atau lagi cari orderan uh, dan. Sekali lagi, kantor Gojek ini selalu terbuka buat teman-teman. Silahkan ngopi atau tepeh dengan harga rp rupiah bisa sambil ngecas handphone, bisa sambil nunggu orderan, bisa sambil ngobrol-ngobrol sama teman-teman kantor kantor. Ya. E, jadi, nggak perlu e, repot-repot lah kalau mau cari teh atau kopi yang harganya menjadi kuat, versi di Gojek cepat Rp100. Oke, itu aja dari saya. Saya, Anci, mohon pamit. Uh, selamat sore dan sampai jumpa di modal Kopdar sesi bulan Maret. Terima kasih dan salam satu aspal. Bye bye. Nah itulah Kopdar kali ini yang disampaikan oleh Pak Anji Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman-teman Gojek -teman dan semua. Terima kasih, semoga bermanfaat.